Oke kawan, pada video kali ini saya akan menunjukkan uh, cara membeli uh, token listrik, pulsa listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Nah bagaimana cara membelinya, simak video ini sampai selesai ya. Oke langsung saja. Di sini, di handphone saya sudah terinstall aplikasi PLN Mobile ya. Ini dia, bisa kawan-kawan lihat. Nah, bagi yang belum menginstal, bisa mendownloadnya di Play Store atau App Store untuk pengguna iPhone ya. Nah, langsung saja saya akan membuka aplikasi PLN Mobile ini ya. Ini dia. Pertama kali membuka, tampilannya akan seperti ini ya kawan. Di sini ada masuk dengan Google, masuk dengan email, terus di paling bawah ada daftar sekarang. Nah, bagi kawan yang belum mendaftar, bisa klik yang paling bawah tulisan daftar sekarang ini ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini nama email nomor handphone dan password kemudian klik daftar dan seterusnya melanjut tinggal kawan ikuti petunjuk yang ada ya kebetulan di sini saya sudah mendaftar saya langsung masuk email kemudian password Oke setelah isi email dan password saya langsung klik masuk nah ini dia kawan tampilan aplikasi PLN mobile ini tampilannya seperti ini ya Nah di sini untuk pertama kalinya, kita harus tambahkan ID pelanggan atau nomor meter di sini, ya. Saya langsung ketik saja. Kemudian, di paling bawah, tambah ID pelanggan atau nomor meter. Klik lagi, nah. Kemudian, di sini kita isikan nomor meter atau ID pelanggan. Deteran sini saya menggunakan nomor meter Seperti terlihat di samping nomor meter 45 00 12 06 7 3 4 Oke okay. Kemudian kita klik periksa. Nah, ini dia. Nah, ini data pelanggan langsung terbaca ya. Bisa kawan-kawan lihat. Di sini ada tertera mohon perbaiki titik lokasi. Oke. Oke okay, kawan, kebetulan saya tidak berada di lokasi posisi meter ini terpasang ya. Jadi ini saya akan mencari lokasi posisi meteran ini terpasang. Kebetulan saya tidak berada di tempat meter ini terpasang. Yang lebih posisinya ada di sini. Kemudian konfirmasi. Oke, okay, setelah mengkonfirmasi posisi, kita langsung klik simpan. Oke, okay. nah ini nomor yang tadi telah tersimpan. Nah, setelah nomor ini tersimpan, barulah kita melakukan. Pembelian pulsa atau token Melalui fitur ini ya Kawan token dan tagihan Kita klik Token dan tagihan Nah kemudian Kita klik lagi nah, Nomor meter atau ID pelanggan Yang sudah tadi tersimpan ini Terus kita klik beli token. Yang ini ya, beli token. Nah. Di sini kita tinggal pilih ada yang 20, 50, 100, 200 dan 500 ya. Saya akan beli token yang 100. Kemudian di paling bawah kita klik beli. nah ini dia uh, setelah ini kita lanjutkan saja lanjutkan pembayaran nah sampai di sini kita diberikan beberapa pilihan metode pembayaran ya kawan ada BNI virtual akun ada mandiri virtual akun BCA virtual akun BRI kemudian ada kartu debit instan ada BCA One Click ada BRI debit kemudian ada dompet digital OVO gopay link aja dan kartu kredit doku nah toh. Ini akan saya tunjukkan satu persatu ya kawan. Bila kita gunakan BNI virtual akun. Saya coba klik. Nah, bila menggunakan BNI virtual akun kita dikenakan biaya layanan sebesar 1.750. Ya. Saya kembali. Nah, bila kita menggunakan mandiri virtual akun Nah, mandiri virtual akun kita tidak dikenakan biaya layanan ya. Jadi kita cukup membayar 100 pulsa uh, token listrik 100 kita akan membayar 100 ribu juga. Saya kembali. Bila kita menggunakan BCA virtual akun Nah, bila menggunakan BCA Virtual Akun juga sama dengan BNI tadi, 1750 biaya adminnya ya di sini BRI Virtual Akun. BRI Virtual Akun juga sama, 1750. Uh, saya lanjut ke kartu debit instan BCA One Click. Ini juga sama 1750. Beri debit. Ini sama juga ya 1750. Nah, di sini juga ada dompet digital OVO, GoPay dan Link aja. Bila kita gunakan OVO, bila menggunakan OVO dikenakan biaya admin sebesar 2000 ya kawan berarti lebih murah kita gunakan uh, kartu debit one klik BCA atau virtual akun BRI, BCA, BNI. Yang paling murah Mandiri ya, kawan. Dengan Mandiri virtual akun kita tidak dikenakan biaya admin. Saya terus ke GoPay. Di GoPay dikenakan biaya admin 1.500. Ya, ini cukup murah. Lebih murah dari Virtual akun yang tadi ya. Dia dan dan lebih murah juga dari Ovo. Dikenakan biaya admin sebesar 1.500 ya. Ini di sini link aja. Coba link aja. Ini dia kawan, bila menggunakan link aja dikenakan biaya admin sebesar 550 ini cukup murah juga ya kawan biaya adminnya hanya 550 rupiah ini ada kartu kredit doku kartu kredit doku cukup mahal kawan 4050 rupiah biaya adminnya oke jadi yang paling murah itu bila kita menggunakan mandiri virtual akun itu tidak ada biaya admin atau yang berikut itu gunakan link aja itu dikenakan biaya admin 550 rupiah. oke nah kali ini kebetulan saya tidak memiliki rekening mandiri saya akan melakukan pembayaran menggunakan link aja saya klik link aja ini dikenakan biaya admin 550 ya jadi totalnya 100 100.550 rupiah saya klik bayar terus konfirmasi ya Nah kita akan dialihkan ke link aja ya kawan, kawan kita dialihkan ke halaman link aja di sini tinjau dan konfirmasi PLN Mobile Nama pelanggan tadi ya Pemilik meter itu Nominal Rp100.550 Pia Admin Nol Total Rp100.550 Oke saya konfirmasi Ini dia telah mengalihkan kita ke halaman link aja ya teman saya konfirmasi dan masukkan pin link aja ini pin link aja ya saya masukkan pin dan tunggu oke di halaman link aja telah terkonfirmasi selesai pembayaran saya klik saya klik selesai oke ini merupakan ini bukti pembayarannya pelanggan eh, ID pelanggan nomor meter ini token ini tokennya ya teman-teman bisa lihat ini tokennya tertera di sini. Nah, saya kembali ke halaman awal. Oke, nah kita bisa melihat kembali Yeah. Riwayat transaksi tadi di sini, ya. Nah, kawan, tinggal masuk kembali di token dan tagihan untuk melihat riwayat transaksi di pojok kanan atas ini. Kalian tinggal klik di sini, dan ini di sini ini transaksi yang barusan saya lakukan tadi ini uh, nomor tokennya kita bisa juga langsung salin untuk mengirim mungkin oke okay. itu dia kawan cara uh, ini ada notifikasi terima kasih pembelian token berhasil kemudian ini juga info notifikasi dari link aja karena tadi saya membayar menggunakan link aja ya ini dia oke kawan itu dia tadi cara pembelian token listrik melalui aplikasi PLN Mobile semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya